Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat laras, rejeki langgar untuk kita semua Oke, bertemu lagi bersama saya Maman Black kali ini mau Seperti biasa keliling-keliling Review Tugu Garuda Panyasila yang ada di Daerah sekitar, oke Langsung aja, karena keburu hujan deras, cuaca mendung arah berimis Jadi biar nggak semakin deras. Yuk, langsung aja kita berangkat ke TKP Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan pasar desa Jatikono Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Dan di sebelah sana ada Pancasilanya, yuk Ini dia penampakannya, tertutup oleh sebuah bangunan mirip pondok ya Yang dipergunakan warga untuk menarik amal jariah Padahal dulu enggak seperti itu jelas terpampang seperti ini dulu saya punya fotonya masih kelihatan Tugu Garuda Pancasila -nya. dan beginilah kondisinya kini sangat tidak nyaman untuk dilihat padahal ini berada di tempat yang cukup strategis di perempatan ke sana ke utara itu ke arah Kecamatan Kunir bisa langsung ke Lumajang juga dan ke sini ke arah Barat juga ke Kunir Kidul sayang sekali tertutup bambu-bambu pondok sangat tidak nyaman dilihat dan di bawah ini ada 5 patung apa ini gambar ya sepertinya ada TNI, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat ini apa istilahnya silahkan teman-teman isi di kolom komentar ya Sementara inilah penampakan sang penjaga buku Garuda Pancasila, hanya bisa dilihat dari samping ya, karena tertutup pondok tadi, dan kakinya enggak pakai sepatu. Di bawahnya ini ada apa ini? Uh, tulisan untuk proyek drainase. Sementara itu, Garudanya sendiri juga kelihatan hanya sedikit karena tertutup atap dari pondok ini Oke teman-teman cukup sekian review dari Tugu Garuda Pancasila yang ada di perempatan Pasar Desa Jatikono, Kecamatan Kudir, Kabupaten Lumajang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat waras, rezeki lancar untuk kita semua. Yuk.